Ini gurita teman-teman. Kita -teman. kita dapat 8 gurita. Mantap. <gulit> kita hari ini panen gurita lagi. Mantap kawan-kawan. Kita dapat gurita. Cabe padi ada. Mantap. Eh tidak, tidak lolos deh ini. Satunya lewat lu banget tuh. juga ya, praktikan aja. Kita dapat gurita, guys. Eh, ini satu, ini satu. Satu lagi guys hmm. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita ini sedang dalam perjalanan uh, memburu ke Insyaallah rezeki banyak ya hari ini kita sedang berada di hutan namrole kita dua nah sebelum lanjut videonya teman-teman untuk supportnya mohon di subscribe tekan tombol loncengnya biar tahu updatean eh uh, video-video saya selanjutnya teman-teman kita lanjutkan perjalanan dulu nanti sampai di lokasi baru kita lanjut lagi oke Mantap, oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Tadi kita sudah mencari kepiting, tapi hasilnya uh, nihil atau jong karena air sudah surut kita beralih ke mancing juga hanya dapat dua ekor ya lumayan teman temannya ya 2 ekor terus kita lanjut tombak ikan di malam hari ya mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan ya kita sedang menuju ke pinggir pantai dengan pawang ikan di depan ini lapang ikannya sebenarnya <laughs> oke okay, saksikan terus video kami ya teman teman mudah-mudahan hari ini kita bisa panen ikan ya meskipun kita hanya buat goreng goreng saja oke teman teman oke okay, mantap dapat mantap kita bungkus lagi bungkus lagi teman-teman mantap cari lagi kami warona kalau namanya di sini kami samandar Jangan -jangan kita dapat lagi ah nah, dapat teman-teman satu lagi mantap dapat dapat dapat dapat nah lumayan teman-teman oke okay. isi lagi beroning beroning <tuk> uh, ini gurita teman-teman gurita kita kita dapat gurita mantap <tuk> kita hari ini panen gurita lagi mantap kawan-kawan kita dapat gurita tabel tadi ya dong, mantap. ih eh, tidak tidak lolos deh ini. takutnya lewat lubang ini juga perhatikan saja tidak dapat gurita guys. <laughs> eh, ini, satu, ini, ini, satu. ini satu, lagi guys. Ini? <laughs> Coba buang mantap. mantap. eh ini gurita semuka boleh Wes, dapat lagi. Dapat lagi. mantap. Dapat, dapat. Dapat ikan lagi. Mantap, mantap. Udah lumayan. per lagi. Ini lagi ah jatuh teman-teman. Ini dia. Main. Ini. Cuk. Wih, wah. Aduh lolos. Lolos ya teman-teman. Jauh. Lolos. Nah, guys. Mantap. Tuh sudah, bangun-bangun nih. Uh, cuak. Aduh, dia oh, kabur, Bosku. Bukan rezeki lagi. Lanjut lagi. Aduh dapat gurita lagi teman teman Wah Wah lagi mantap mantap-mantap bosku Hihihi. kita dapat gurita hai, parang parang parang, Mainkan parang hai, hai, hai, dia, dia dia hai, hai, hai, terapat gurita lagi bosku sudah dua gurita isi lagi ini memang pawang ikan batu oh. <laughs> <Dapatkan>. <laughs> nah, ini sering lagi teman-teman kelihatan pasti ini kan dia ya, pas buat buat buat buat dapat lagi mantap enaknya digoreng hmm. isi lagi hmm oh ini satu lagi, Wah. double, mantap, hmm. kita dapat lagi, ini satu ini satu. Nah, ini satu, lagi teman teman wah, Lai, naik ke dalam, <laughs> waduh kabur dia guys, dibeli, teman-teman, main-main-main. Asii. Kok dapat dia Udah di otak kita luih gitu, sepatu. luih. Ha. Wuruh. -huh. Kurita konseru. Isi lagi, dapat lagi. satu lagi. Lagi. Tuh suka dia. Nah, mantap. Dapat lagi Mana mana mana mana mana Wih isi lagi Sedap Eh hey, apa ini <laughs> Kiranya ikan besar Siapa dia Eh lari lari Iya hmm. itu oh, Dapat dapat Hmm. mantap. Wes. Sikat bosku, isu lagi. Ha, ini satu lagi. Ha. Huh. Dapat lagi. Mantap. Hmm. Isu lagi. Kita sikat mereka bosku. Hmm. Ada lagi. Hmm. S kita sikat lagi mantap, Mantap lagi, akan mematikan. tangkap memang mantap tidak pakai senjata lagi langsung tangkap ah, itu lagi satu diam-diam-diam diam-diam-diam sudah diam-diam-diam What? <laughs> kabur lagi ikan buru ikan buru ikan buru di itu yang besar ah ikan besar kecap kecap kecap kecap ah dapat lagi mantap besar bus heh dapat kita isi lagi. Ah. Nih, mantap. Hmm. Semoga langsung ada ada. Oh, dapat teman. Ah, selamat. Ih, besar. Ini besar. Ah, Dapat dia bosku Besarnya Mantap Besar-besar Kita isi dia di kantong nah Ini satu lagi Wah banyak he, he, he. Surat tikam Waduh Ini baru Oh di dalam sini Di dalam sini di, di, di. Oh, sudah di dalam dia Tuhan, Hah, dia Dapat kita Besar-besar-besar eh. eh, <tuh> <tuh> Aduh Gurita ini main kangkusan Ini satu. Nih satu, satu. Sap sap sap sap. Ikan pari ya. Hmm, dapat. Nih, mantap. Isi lagi. Eh, jangan lain. teman-teman banyak ikan, ikan sembilan ikan sembilan nih. Banyak, Ki. Teman. Ih, Ya cuman contohnya ikan sembilan sakitnya 9 hari nih bisa dapat waduh mantep kita lanjut lagi ini pelut teman-teman wush kira-kira nih ini pelut apa sih dad sih dad luar biasa eh <Syukur> <Syukur> <Syukur> <woy>, dia lari <Syukur> sama kon saya Madula kita lihat, nah ini iya. oke, okay. ikam jauh, woi semangat ditambah kelepas, wow luar biasa, turunan turunan, nah ini hasil teman-teman, woi mantap. Guritanya nah, dapat, dia dapat sudah. Dia, nah, isi lagi. Dia, kita gitu dapat lagi. Okay. mantap, ini tanam tanam tadi ya. kita gitu dapat lagi, isi lagi, nah mais, <coughs> salah dong, hmm. hmm. hmm? itu dia, wah, dia lari, kabur Sini, oh gantinya itu, oh lagi. Ah. lagi, kabur lagi, ikannya terlalu besar kawan-kawan sat, ini, ini satu, ya? oh, oh iya, ih, eh. eh. eh. tuh. Mama mah yang... harus track man. Hmm, isi lagi. Kita dapat lagi.